Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Ajun Isawal. Saya dari Universitas Pencar Sakti Bekasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas integrasi data dengan tema web scraping data, menggunakan toolsnya milik Google yang bernama RapidMiner. Apa itu web scraping data? Web scraping data adalah teknik pengumpulan data dari website dengan sangat mudah dan cepat dilakukan sumber dari dewaweb.com data yang saya akan ambil yaitu dari shopee sebelumnya saya minta maaf kepada shopee karena saya mengambil datanya tanpa izin ini uh, rapidminer udah saya install ya kalau eh, kalian kalau teman-teman udah install ada akan ada icon seperti ini nih di web, web browser kalian kalau saya udah install saya tinggal klik ini icon rapidminer lalu pilih new receive langsung ke type nah ini pilihnya saya list karena saya akan eh, saya cuma akan mengambil data listnya doang kalau ditanya nggak saya ambil detail produk-produknya langsung pilih ke row rows. pilih Advanced Spinder. Nah, setelah itu lalu kita tekan Shift di bagian gambar yang akan dipilih dan pilih call X. Nah, kenapa saya klik dua? Biar semua data yang ada di sini itu kesimpan maksudnya di halaman pertamanya. Nah, Udah ya, langsung klik confirm Lalu pilih ke column Add new column Kolom pertamanya Saya namain kemeja anak Karena ini Data untuk menampilkan Data kemeja Langsung pilih advanced settings Advanced finder Klik lalu pilih nama namanya dan ini centang 108 biar kita pilih semua data yang ada oke sip lalu pilih confirm dan add new column lagi dan kolom kedua kita namai harga sekarang saya akan mengambil data harga, add new column, lalu ke advanced setting lagi, advanced spinner, dan harganya kita block, klik shift, hmm, tepat di harga ya, uh, sure. Lalu centang lagi centang 1xk7ak, oh ya, yeah. mungkin ini elemen CSS klasisnya bisa berbeda-beda tergantung data apa yang akan kalian cari dan data apa yang akan kalian scrape atau ambil Ya nah, udah keblok semua ya, lalu langsung klik confirm Dan kolom ketiga, saya akan namain "Kota Penjual". Kalau saya akan mengambil data dari penjualnya sendiri, maksudnya data dari kota penjualnya itu sendiri. Sementara ini ada kesalahan, ini datanya oh, udah ada kemejanya kolom kolom 2 kita namain harga harga advanced setting advanced slinder lalu kita shift harganya pilih ini oke confirm shift kalau kita add new oh ini harusnya ada 50 ya ada Oke kita confirm Sip 50 data sudah masuk Adjut kolom lagi Dan kita namain Kota penjual Karena saya akan mengambil Kota asal penjual tersebut adalah advanced spinner blok kota penjualnya centang elemen CSS klasisnya centang lihat lagi oke sip udah ke blok semua lalu confirm Uh, untuk nav, exchange, dan JS Kita lewat saja Langsung klik set nah, Reset nama kita namain ke meja Anak Laki ah, ah. Langsung script in Nah sudah keset ya Dan kita akan dialihkan ke, ke data miner itu Aplikasinya Nah Setelah kita reset data miner Kita akan dialih, dialihkan Ke aplikasi data miner itu sendiri Untuk melihat datanya yang saya akan download biar berbentuk filenya Excel ya. Di sini ada pilihan yang ada CSV file, copy to clipboard, atau Excel file. Saya pilihnya Excel file. Nah, saya akan ambil datanya berupa data Excel. Kemajian anak, -anak. langsung set aja. Oh, belum Set. set. Oke, okay, sudah tersep Kita buka datanya. ini proses membuka data yang tadi kita download dari adminer ke excel maaf kalau lambat ya nah ini kita udah ketahuan ini kita edit dikit biar kelihatan nama-nama kemejanya kita geserin aja masih belum kelihatan geser lagi masih lagi oke sip udah kelihatan kita lihat apakah datanya dari 50 kita dulu oh lebih dari 50 ya malah oke okay. inilah data yang saya ambil dari Sofi dengan tema kemeja anak laki-laki oh sebenarnya ada 50 data cuman ini nomor satunya nama nama-nama kemejanya, nama kemeja anak dan harga serta kota penjual Baik terima kasih, sekian dari saya, selamat siang.